ke bawah ke bawah we biar gak kaku biar gak kaku lanjutkan Hey, hey, hey, hey. Biar gak kaku Biar gak kaku lanjutkan Baik Memang terlalu berat Biar gak kaku, biar gak kaku. Lanjutkan. Uw hey, hey, hey. oh enak, uw oh enak apal masih eh. lebih besar. Goyang dari sana.